Nah, jadi buat lo semua yang pengen tahu banget tentang Violi, Lo tonton lagi ini. Jadi belakang. Oh, oh, oh, oh, oh ya. Oh, iya ini medley Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel gue, di channel Ivan Sandroy Oke okay, guys, kali ini gue akan reaksikan lagi Masih sekitaran V.O.B Voice of Pro Oke, okay, kali ini gue akan reaksikan lagi Masih sekitaran dari kilas balik V.O.B Wow Kali ini, kali ini kita akan kupas. Siapa Marsya? Siapa Widi? <laughs> siapa Siti? Damn! Nah, ini langsung dari pendapat ataupun siapa sih dari karakter-karakter para pemain dan artian dari Vioby ini sendiri. Gitu loh. Ini langsung kupas sukses dari personilnya Vioby itu lagi loh What? What ya. Nah, jadi buat lo semua yang pengen tahu banget tentang video, lo tonton lagi ini. Ya, jangan lupa subscribe-nya, like dan komennya lonceng yang ditekan. Oke, kita langsung masuk untuk video ya. P.O.B. ya, keren banget deh. Intronya tuh loh. Orang yang di belakang itu namanya e Siti Anisa atau lebih akrab disapa Citi P.O.B. Siti Anisa. Oh voice Citi Aisa Aisa tuh. Oh ini fakta, view bi, oke. Tujuh Agustus tahun dua 18 Tahun. Ya itu drummer kita P.O.B. Voice of Perceptron. Dan dia itu terkenal sama ciri khasnya menurang yaitu nyekar <SILENCIO> The Nyeka Go! Slide Yaitu Single Pedal, tapi ngelalu ada produksi Suara kaya double beda. Nah, hobinya Siti ini adalah makan dan tidur <SILENCIO> Makan dan tidur? Terang sih, bukan hobi Nah, gangguin orang juga Dan Siti ini punya ciri khas ekspresi yang Ahmad Ahmad Dubai Saat mendengar sesuatu yang menurut dia itu ngagetin hmm. Contohnya kayak gini nih Contohnya aku, Siti, nih Ini siapa, di Amerika? Nah, gitu teman-teman, jadi ketika digun -gur -gur, dilupa, akan berubah ekspresinya 180 derajat menjadi Oke oh, oke okay, oke okay, iya okay. paham paham paham ya iya iya oke oke jadi ketika dapat info yang sebenarnya wah gitu kan menarik sendiri oh langsung langsung begitu aja ya benar ya perubahan 140 derajat ini sendiri sih tapi memang terus terus dulu ya kita lanjutin dulu ya oke okay. banget dan kita menobatkan dia sebagai duta. Hedonisme. Hedonisme. Ayolah, benar-benar. Halo, Hehehe. Ya, Jadi ya, ya, ya lah. itu gue juga pernah nggak kupas juntas sih sebenarnya gitu loh. Tapi memang sedikit lah yang kita kupas kemarin itu tentang reaction reksen uh, tentang para per personil Yobi salah satunya itu sendiri memang gue pernah juga kupas tentang Siti Ya, memang untuk di drummernya. <laughs> Makanya mau kadang karena sering banget di kalau misalnya gue katakan di banyak drummer gemoy itulah adalah Siti mungkin di sini ada lagi namanya Duta Hedonisme oke <laughs> oke okay, okay, ya gitu loh ya memang kalau misalnya kita tuh katanya di belanja makan dan tidur aja bisa terkenal iya yeah. <laughs> dijadikan hobi loh berarti kalau drum itu pekerjaan kali-kali-kali kali. ya gue gak tau lah di belanja ya Tuh udah dapat loh di belanja Jadi CCTV itu seperti apa loh? Ya orangnya di belanja humoris, ya humoris banget. Dan paling bikin kalau misalnya kata mereka itu sendiri adalah tanpa Siti itu sendiri itu pasti lo kalau misalnya lagi interview kita kita lagi interview itu akan akan apa kaku. Itu. Tapi kalau misalnya CCTV pasti akan ada keriuhan atau kericuhan. Belajar lagi, belajar lagi. halo guys. Aku bakal kenalin.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 Oh, itu adalah edit, edit, edit, edit, edit foto, edit, edit video. Jadi oh, kalau ada video, video dan foto yang buat konten tuh, Widhi yang suka edit ya. Jadi oh. mereka yasa. <laughs> <laughs> jadi misalkan Siti tuh di foto kelihatan pendek, pendek. Yeah. Nah kita si Widhi bisa. Itu kan fitnah ya pendek. <laughs> <laughs> jadi Widhi bisa editin jadi pendek. Siti gitu nih gila. gila. Nah. Terus, hmm. uh, terus Widhi tuh ya paling keren menurut Anani. Hmm si Piobi kan musik metal ya, tapi hmm. dia bisa masukin sound-sound yang funky terlihat funky lah. Oh, uh, bukan terlalu Tapi tetap tetap match, match sama musik kita yang metal gitu. Uh, uh, uh, uh. Tapi diantar semua kebaikan widi itu ada satu hal yang belum kalian tahu. Kalau di antara kita bertiga, begitu paling sulit mengendalikan suara perut. Oh, kenapa? Jadi <laughs> kalau kita lagi ngumpul, kalian lagi ngumpul sama Yudhi itu jangan aneh kalau tiba-tiba ada suara Ada swamp aneh Oh kriuk kriuk gitu iya iya kriuk Itu udah gak aneh Gitu Oke oke oke oke oke oke Ya oke okay, oke okay. dari tadi ya, masih tadi di City yang kita bilang ditanya Ya memang kalau Siti itu sendiri yang paling, ya kan buat kelihatan ya, di kru ini sendiri kan udah jelas Adanya City jadi rame lah di lain gitu loh. Yang kedua itu sendiri tentang Idiu atau Widi. si banget. Hm, alhamdulillah. Si pemain basis kita itu sendiri si pemain basis itu nih dari VOB itu sendiri ada sebenarnya kelebihan lagi loh dari Widi. Masak. Masak itu Widi sering banget bikin konten ya sambil masak main bass. Itu kadang-kadang pakai tungku, pakai tungku main bass. Aduh, gengs, capek banget hari ini tuh. Udah dikenalin, terus harus ini Kenapa pada miring semua sih Inggrisnya jadi gini? Ih. Yang di belakang kita ini, di Firda. Firda. Firda Kurnia. Ya, Viobi. Namanya aslinya Firda Kurnia, tapi suka dipanggil Marsa. Oh. Sih, suka dipanggil Marsa. Karena udah matanya melotot ah. dan nakal-nakal gitu, lah Pasalnya nakal kayak si ini ya, Marsa, Marsa. Masa dibalik, Firda, Viobi. <laughs> itu gitarisnya Piobi dan vokalisnya V.O.B. Dan yang paling hebatnya ya, dia itu gitaris tapi bisa langsung eh, sekal sekalian Bukan sekalian, uh, Diu, bukan bisa, dia bukan bisa <bicaris> mau <tuk> sih? sambil nyanyi Oh oke ya. oke okay, okay. <tuk> <tuk> Itu jarang banget ya eh, ce anak cewek seumuran dia bisa kineret sambil main gitar Tapi gitarnya lead midgitar gitu gitulah. terus dia apa lagi dia benar, benar ya oke okay. jadi gini gini gini memang kalau misalnya untuk di ya tadi kan banyak karena banyak juga pertanyaan bang itu sebenarnya marsa bang namanya ada marsa voV karena memang gitu loh si Virda voV atau Virda Kurnia nama masanya vokalis itu sendiri tidak Kurnia kalau misalnya kita lihat udah di kontennya mereka tiktoknya atau ya mungkin kalau misalnya dan IG-nya itu sendiri ya uh, cara menggunakan nama Vida ya kalau misalnya gue yang tahu sih sebenarnya pakai nama Marsha Marsha Yobi kenapa dinamakan Marsha? memang kata-matanya bulat dan ada juga nih ada juga info juga bahwa si Marsha ini mirip Marsha yang ini loh yang film anak kecil dengan beruang itu loh nah itu jadi muka-mukanya itu mirip banget nakal-nakal makanya dibilang nakal-nakal nakal-nakal itu bukan makanya nakal yang tanda kutip loh dibilangnya yang yang cewek gimana enggak kita gitu, nakalnya itu sendiri, eh, uh, uh, dibilanya uh, iseng, nah, gitulah dibilanya kadang-kadang suka iseng, uh, di akhir iseng, nah itu tuh dibilanya itu nakalnya, persis ya, kayak film itu ya, yang anak itu itu. Oke, okay. lanjut ya. Iya itu apa ya? Apa ya? Ketahu aku dia tuh cerdas, ha -ha. iya, terus jago ngaji. Oh kan jago ngaji, ngaji juga, juga lo. tidak sih gitu, terus apa nah, Itu, tidak, itu hasil tidak hasil lagi. lagi. Kita kenyang lah Kenyang? Iya, ya, soalnya kita itu harus memikirkan perut ya kalau gitu <tuk> yeah. ah, Cari dijajanin Gak hanya memikirkan isi perut Oh si bos adanya si. Kita kasih jajan kalau kita lagi gak punya uang Si bos ya, Dan aku kemana-mana suka ikut sama Pierre Piar Dajadina Level Harus <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> cari jajanin hey. Killing in the name the... Okeee okay. Oh ini pas lagi latihan ya Oke, okay, fakta menarik dulu tentang ini ya, ya. Oke, okay, ini dia nih personil V.O.B. yang digawangi oleh Firda Kurnia atau Marsha tadi ya Vokal dan gitar, Aisiti Aisah Gram dan Widi Ramawati itu di bass ya. Nah, V.O.B. ini sendiri dibentuk pada tanggal 14 Februari di 2014 Silam di Garut, Jawa Barat Nah terbentuknya V.O.B diawali dari tempat di mana mereka bersekolah Semua anggota merupakan lulusan Madrasah Sanawiyah Al-Bakiyatus Solihat Yang notabenenya itu identik dengan mengenakan jab Salah satu guru konseling di Madrasah Sanawiyah Al-Bakiyatus Solihat Itu bernama Ersa Bisa dikatakan orang yang paling berpengaruh di Voice of Baceprot. Selain tur Eropa Ternyata mereka telah tampil dalam acara Waken Open Air dan ini juga sebenarnya mereka itu bersama dengan jajaran band metal internasional papan atas lainnya loh ya Oke okay, lanjut <San -tian> Kuatan nih ini yang bener yang dipakai dari studio yang sering Vio dimainkan nggak tau gimana ya tapi kau bisa ngeliat studionya anak baru lebar banget loh aja loh Cuk, gua aja dulu cuma dapat cuma tiga kali tiga tiga kali dua tiga kali dua atau kali tiga kayaknya <laughs> kecil memang dulu yang gua dapat juga ya nama juga manggung mangga -mang. apa e, ngeben nge gitu loh nge ngeben kecil kayak anak ya tapi kalau ya wajar sih mereka sih gua rasa juga mungkin mereka juga akan sudah mendapatkan lagi yang lebih luas lagi kali ya. Untuk demonya gitu, loh Keren sih sebenarnya, ini kalau boleh. Ayo! Yuk! Yuk! the name of. jadi guys ya uh, untuk lagu ini sendiri ya sebenarnya memang kalau yang kita udah pernah gambarkan juga ya pastikan di mereka ini memang sangat menggemari atau kiblatnya mereka itu sendiri adalah RATM ya, yang mendapatkan pengaruhnya benar-benar luar biasa untuk di musik film saat ini sekarang ini itu juga selain itu juga gue juga mendengarnya ada juga unsur-unsur RHCP sih tapi memang kehebatannya itu sendiri ya dari semua personilnya masing-masing gitu loh City yang lebih drumnya juga lebih sadis terus juga, itu ada Tokopedia oke okay, aja nah terus juga ada juga uh, si Widi ya kan yang maksudnya dibilangnya pernah dia mengatakan katanya dibilang kalau misalnya mainnya itu dia main du dudu -du -du -du itu kan sangat susah dengan jari, tapi jari dia kadang-kadang sering slap ke lebih-lebih Nah itu dia kehebatannya dalam artian dari si itu sendiri yang dibelanjut bisa menghidupkan dibelanjut itu musik Yobi ditambah dengan garangnya vokalis dari si masya dan luar biasanya mereka itu live loh jadi kalau misalnya seandainya mereka main dimanapun mereka tampil live ya kan, nggak nggak enggak, enggak, enggak. <lipsi> <lipsi> <lipsi> <lipsi> ya dan itulah yang makanya dibelanjut sampai Tom, Roller, apa, Tom Morello ya kan dari air tim sendiri yang Uh, langsung tertarik dengan mereka. Oke okay, <Sangat> Asu nah, video kayaknya yang baik. Gova listrik. tadi sih kan. Iya gitu loh, dibelanya bisa-bisa ini dengan gaya dia dia sambil nyari. Jadi kalau misalnya dulu pernah gue ngeliat teman gue bermain bass itu sendiri, dia punya uh, bass dalam artian untuk kulikan. Nah, biasanya kulikan atau permainan bass itu sendiri bisa merubah cara drummernya Ya gitu loh, bisa merubah di banyak tempo drummer. Nah gitu loh, jadi kadang drummer itu sendiri ngikutin pas nih biasanya dia drummer itu sendiri biasanya paling sering nih kalau yang lebih kalau sini di panggung ya. Biasanya drummer pasti akan ngomong ke bassnya nya Benar ya kan? Jadi kalau dari bass, dari ini misalnya kita ini untuk sistem salutannya nih gue tau nih ya, pasti yang sering kita lihat lah ya kan? Si gitar akan ngobrol ke bass kebasnya akan ngobrol ke gitu loh. jadi saling keterkaitan kaitan gitar nih gue mainnya dari kunci ini, lu tinggal mainin aja kembangin nah, ya saya bahas begitu kan kalau misalnya udah ngomong ke bass oke okay, bassnya nanti tuh pakai lu ikutin aja alhamdulillah, temponya gitu kan ya makanya gitu loh jadi memang irama funky mungkin lebih besarnya dominan lebih kenanya ke tengahnya jadi bass iya yeah, dong, gitu kan bener kan? iya yeah. Jadi, CCTV pun juga mengatakan di banyak irama mapfunkinya itu sendiri bisa didapatkan dari temponya permainan bass itu sendiri, Widi atau Widi. Keren banget! <tik> Ya, halo coy. Nah ini dia nih belanja. Kalau misalnya memang mereka ini punya peranan masing-masing, punya karakter masing-masing yang bisa saling mengisi dan saling menghidupkan untuk di band atau kiai itu sendiri. Okay. Hahaha. <laughs> Iyalah benar. Ya coba itu tahu lebih banyak. Mereka itu hanya tiga personil. Cewek, tiga personil, cewek, menyerap metal. Karena okay, apalagi tipe-tipenya tadi nyanyi juga ada slip note ya kan terakhir ini adalah eswadi system of total eh, coba itu <laughs> gimana itu dan itu mereka itu sendiri manggung tadi gue katakan life jarang untuk polisi coba itu kadang-kadang uh, kok -kadang bisa dipikir-pikir nggak masuk kakal ya tapi ya begini gitu loh. cewek tiga hijab bisa iya masuk gitu loh hanya ada dibilang ceweknya di belanja, mendingan main kasidahan juga udah mereka kayak gitu mah kasidahan loh. sering untuk kursi mah loh, kalau cewek mah lebih baik mah dibelanjik jadi korea. udah jago jadi guru ngaji udah gitu loh yang sekarang adalah apa dibelanjiknya mereka berdakwah dengan cara rock nah dengan cara musik rock mereka punya Dan mereka, jadi setiap lagu atau lirik itu sendiri mereka punya tujuan loh sebenarnya punya pesan yang disampaikan punya dakwah yang disampaikan dengan cara mereka keren lanjut na na na na <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Mungkin jarang, masa gue sendiri pun juga masih berpikir juga di mereka omisnya lagi ngeband di studio itu gimana ya cara ngebandnya gitu kan kadang ada dong, ada omesnya ada nggak ininya gitu loh ya, namanya juga apa namanya juga ngeband gitu kan, ada nuansa nuansa triknya gitu loh, gitu. ah, seperti apa lah. Sekali lagi gue katakan sama lo semua Sekali lagi ya gue balikin lagi Sama lo semua atau sekali lagi uh, gue jawab pertanyaan dari semua Bang Kalau jawab tuh mendingan pake uh, lah pakai apa gitu loh Untuk fakta menarik udah gue kasih ya Itu pun juga yang gue share Ya kan yang gue dapat Dari berita-berita atau media yang ada Pertama udah pasti gitu kan gue bukan seorang musisi Kedua ya kan gue gak tahu dibelanjir gitu bahasa-bahasa untuk di apa di di hal-hal musik ataupun atau pun enggak gitu loh tapi gua hanya seorang reaction dan gua katakan gua sendiri-sendiri adalah penikmat musik yang diberikan dari VOB itu sendiri jadi gua mereaksikan dengan gaya gua dengan bahasa gua, dengan cara gua ada semoga paham Alhamdulillahnya sih banyak yang paham siapa yang gua maksud <laughs> ya gitu loh bahkan ada juga loh di musisi musik senior yang paling jago yang luar biasa ilmunya sering memberikan dibilangnya tips-tips menarik tuh komen. ramai tuh komen Alhamdulillah sih makasih kepada para senior juga yang telah berbagi informasinya ya oke, jangan lupa subscribe-nya, like, komen, yuk lanjut di tipe masih buat subscribe lagi untuk cari-capet makyobi ataupun mungkin musik-musik yang lain musisi-musisi yang lain oke, gak masalah, ramekan aja yo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh